Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'afiru wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayi'ati amalina ma'yahdi illahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah asyurudha la ilaha ilallah Wahdahu Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan jual beli dengan membaca kitab. Umdatul Akam min kalami khairil Anam karyal Imam Abdul Ghani Al Makdisi Rahmahullah Taala kita masih di pembahasan jual beli yang dilarang di pertemuan ini kita akan membaca hadis yang belo sebutkan tentang jual beli dengan cara Muzbahanah yang kita akan sebutkan bentuknya. Ketika beliau sebutkan hadisnya sebentar serta hukumnya berdasarkan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Kata beliau Rabbal Alaihi An Abdul Allah Ibn Umar radhiyallahu taala anhumakola. Naha Rasulullah sallallahu naha Rasulullah sallallahu sallam anil muzabnah ay yab'a samraha itih i'in kana nakhlan bitamrin kayla wa in kana karman ahu yab'ahu bizabibin kayla aw kana zar'an ay yab'ahu bkayli ta'amin naha andalika dalika kata penulis rahmallahu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi jual beli dengan cara muzabana dan beliau terangkan apa makna transaksi jual beli dengan cara muzabana dan ucapan setelahnya ini adalah ucapan dari Abdullah ibn Umar. Bukan lagi ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah tafsir dari beliau. Dan, ta dan tafsir dari sahabat adalah hujjah. Jika tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Kata beliau, Nabi SAW melarang dari jual beli dengan cara muzabana. ia itu seorang kata beliau menjual buah yang masih ada di kebunnya maksudnya gimana itu Beliau terangkan lebih jauh lagi jika misalnya kurma dia jual kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang dibawa yang sudah kering dengan cara ditimbang, lain karena karman. Jika itu adalah anggur, dia jual anggurnya yang masih ada di pohon dengan kismis yang sudah kering dengan cara ditimbang. Atau bentuk ketiga, dia jual zarahnya. Zark ini mencakup padi, gandum, dan misalnya Dia menjual padinya atau gandumnya Atau semisal darinya dari Yang tumbuh yang semacam dengannya Yang masih ada di pohonnya Dia menjualnya dengan Yang sudah kering Sudah dipanen Dengan cara ditimbang Demikian pula nanti ditakar sama tapi yang ditimbang lebih diutamakan karena akan beda nanti kalau kering. Nabi SAW melarang semua ini. Nabi SAW melarang semua ini. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan jual beli muzabana. takdir paling mungkin cepat dipahami. Dia adalah jual beli, jual -beli barang riba. Dengan sejenisnya, cuma ada perbedaan, satu masih basah, satunya sudah kering. Tapi dijual dengan ditakar, ditimbang. Dijual dengan ditimbang. Iya, yeah. kurma barang riba. Karena Nabi SAW, tamer ketika belum menyebutkan jenis barang riba, diantaranya adalah at tamer kurma demikian pula anggur barang riba demikian pula bur gandum dan semisal dengannya barang riba dipersyaratkan untuk kurma dengan kurma anggur dengan anggur demikian pula gandum dengan gandum dua syarat kalau kita ingin beli gandum dengan gandum dua syarat sawaan bisawain iya dan dia ini dua syaratnya harus sama beratnya dan harus langsung kontan di tempat kapan tidak sama maka masuk dalam riba fabul dan kapan tidak langsung maka akan masuk di riba nasiah akan masuk dalam riba nasiah iya yeah. Abai'ul Muzabana ini Masuk dalam jual beli Barang riba dengan barang riba Tapi bentuknya Lebih khusus Kalau kita jual beli kurma dengan kurma Sama-sama kering harus sama Sekarang ini dia jual kurma basah Dia jual kurma basah Dibeli pakai kurma yang sudah kering Sudah lama dibawa Panen misalnya di tahun sebelumnya. Dia mau beli kurma yang ma masih baru. Dengan kurma yang masih di pohon. Dengan cara ditimbang. Dengan cara ditimbang. Iya. Tentunya. Kurma basah akan beda beratnya dengan kurma kering ini nanti akan menghasilkan ketidaksamaan antara yang baru dengan yang lama makanya Nabi SAW ketika iya yeah, menjelaskan hukum kenapa hal ini dilarang cuman beliau tidak sebutkan riwayatnya karena di luar daripada Bukhari muslim dari at-Tirmidzi dirahmahullah yang meriwayatkannya dari sahabat saat ibn Abi Waqqas Nabi SAW bertanya kepada orang yang melakukan transaksi seperti itu kata balau ayang kusur rotob idayadis apakah itu rotob yaitu kurma yang baru akan berkurang ketika kering ketika kering akan menyusup nilainya nanti timbangannya kalau kata para sahabat naam ya tentu kan pasti kalau kurma basah turun kemudian akan menyusup kan mengkerut itu kurma Iya betul akan berkurang maka Nabi SAW melarang mereka dari hal itu ini sisi pengharumannya kan ini barang riba barang riba ini kurma demikian pula anggur kan anggur biasanya orang buat kismis ada anggur yang baru masih di pohon sudah matang kalau menjual yang belum nampak kematangannya kan tidak boleh ini sudah nampak kematangannya di pohonnya cuma dia belinya dengan kismis anggur yang sudah kering anggur yang sudah kering ini namanya bayul muzabana jual beli yang seperti ini apa hukumnya tinggal kita tanya apakah ini kalau anggur yang basah kita keringkan menjadi kismis apakah akan berkurang timbangannya tentunya iya maka tidak boleh demikian pula beras sama juga gandum sama juga cuman yang di ini lebih cocok kita contohkan dengan apa beras supaya langsung dipahami ada orang yang baru panen adinya. Kita mau tukar dengan padi lama kita, beras lama. Biar ya? dengan cara ditimbang. Dengan cara ditimbang. Apakah boleh ini? Dia belum belum eh, kering padinya. Kalau sudah kering, tidak ada masalah. Sudah kering, kemudian digiling, kemudian ini tidak ada masalah. Tapi kalau masih basah, baru dipanen atau bahkan baru sudah menguning di pohonnya. Kita pergi kasih ke orang yang punya sawah yang belum panen. Ini beras lama saya 100 kilo, ya saya mau tukar dengan berasmu nanti. Nah, ini nanti kalau akan berkurang saat kering maka itu riba. Karena dipersyaratkan akan datang sebenarnya nanti bab khusus bab riba disatukan. Cuman ini bentuknya dalam bentuk dari jual beli terlarang terlarang ilahnya adalah barang riba kalau dia kering akan berkurang ini jual beli yang diharumkan ini jual beli yang diharumkan dinukil oleh para ulama seperti alimaman al nawawi rahmallah belum berkata kau ditapakkan ulama ala tahrini bayi rotob bit tamar sepakat para ulama akan haramnya jual beli rotob dengan kurma rotob itu kurma yang masih basah dengan kurma yang sudah ia ya, mengering ini binaran. sepakat akan diharamkannya sepakat akan diharamkannya kecuali nanti satu bentuk yang diketulikan yang disebut dengan baiul aroya akan datang nanti bentuknya ada syarat-syaratnya masa asalnya dulu tidak boleh haram kemudian nanti ada bentuk yang diringankan kalau terpenuhi syarat yang kita akan bahas nanti insyaallah iya di beberapa hadis setelahnya di beberapa hadis setelahnya sebab pengharamannya tentunya tadi kita sudah dengarkan Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah akan berkurang kalau kering? Mereka bilang iya. Itu sebab pengharumannya ada mul musawah, karena tidak sama. Sementara barang riba dipersyaratkan apa? Dua syarat kalau kita mau menukar dengan semisal, menukar dengan semisal. Sawaan bisalain sama-sama, ya, sama-sama. Yang kedua dan biyadin harus diterima langsung harus diterima langsung ini yang disebutkan dalam masalah hukum eh, jual beli dengan cara muzabanah jual beli dengan cara eh, muzabanah kemudian berikutnya lagi kita lihat lagi hadis berikutnya kata pula jabir bin abdillah Rabbi Allahu Ta'ala anhum maqala. Nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil mukhabarah bentuk berikutnya yang dilarang. Wal muhaqalah ini yang kedua. Wa anil muzabanah, kalau ini sudah tadi. Ya. Yeah. Wa an ba'ith samarati hatta yabdu sulahuha. Ini juga sudah pernah wa'allatubahu illa bid dinar wa dirham illa al-aroya kata belah dari jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala huma belah berkata Nabi sallallahu alaihi Wasallam wa melarang jual beli atau bertransaksi dengan cara mukhabar Mukhab, mukhabar ini saya akan sebutkan mungkin ada terjadi di kita di Sidrap ini atau di tempat mana saja dan ini terjadi di Madinah biasa. jual beli dan cara mukhabarah mudah mudah-mudahan bisa dipahami yaitu seorang akad sama seseorang orang ini punya tanah. Seseorang yang ini dia bisa mengolah tanah ini, iya bisa mengelola tanah itu dengan menanam tanaman yang akan disepakati nanti bersama yang punya tanah dengan pihak pengelola. Mereka akad, mereka akad berdua. Kamu pengelola, saya yang punya tanah. Bagi hasil hasilnya sudah tentukan peta yang sana untuk kamu selain itu untuk saya ditunjukkan petaknya Iya misalnya kita punya tiga sawah tiga petak sawah misalnya kita suruh seorang untuk kerja untuk kerja nanti kamu yang petak sana saya yang dua ini ini jual beli dengan cara mukho namanya ini dilarang kenapa karena kalau yang di itu yang satu yang ditunjuk gagal Rugi Yang untung Ini yang dua nah Ini jual beli cara terlarang juga akad seperti ini Yang benarnya yang benarnya adalah Kita akad saja nanti hasilnya Saya 30 eh Saya 70% misalnya dari hasil kamu 30% Silahkan kelola ini tiga peta sawah hasilnya saya 70 kamu 30 atau kamu 50 saya 50. Ini bentuk kita contohkan dengan sawah. Contoh dengan gedung. Contoh dengan gedung misalnya. Yang punya ruko. Terus datang seorang dia mau jual di ruko ini, mau jualan. Mau jualan. Ini akad mudharabah, akad bagi hasil. Bagi hasil. Dia bilang baik ini yang punya ruko. Baik kita akad hasilnya dalam setiap bulan saya 500.000 sisanya untuk kamu saya 500.000 sisanya untuk kamu ini akad mohobaroh juga yang dilarang Kenapa Bagaimana nanti kalau hasilnya kurang dari 500 keuntungannya siapa yang rugi kan kasihan yang mengelola dan kalaupun pas 500 juga tetap kasihan, dia akan capek dalam sebulan. Iya kan? Juga nanti kalau hasilnya ternyata 5 juta, untungnya dia cuma dapat 500 ribu, kan dia ditolongi. Ini juga akad yang dilarang, ndak boleh. Yang bolehnya, sudah saya punya ruko, kamu tenaga, jualan di situ, saya 50 hasilnya, kamu 50% artinya kalau ada nanti 500 ribu Ya sudah hanya bagiannya berapa 50 ribu 50 ribu. ada satu juta 500 ribu 500 ribu. kalau ada lima juta dua dua juta lima ratus juta lima ratus kalau enggak ada enggak ada itu inilah yang disebut dengan akad modoroba bagi hasil nah, ini namanya bagi hasil ruginya sama rugi untungnya sama untung kalau satu untung satu rugi itu bukan bagi hasil namanya bagi rugi itu yang dilarang ini transaksi akad mukhabara namanya dilarang dalam syariat karena mendolimi yang lain dilarang dalam syariat karena mendolimi yang lain mungkin bisa dipahami ini akad mukhabara dilarang dilarang iya yeah. Kemudian Ibnu berkata wal muhaqalah Nabi SAW juga melarang ya akad dengan cara in ya, muhaqalah Muhaqalah ini apa lagi ya sebenarnya muhaqalah ini penamaan saja dia diambil dari kata al haqlu wa Ya, tanaman seperti tadi gandum ya dan yang semisalnya yang sejenis dengannya iya jual beli dengan cara muhakolah mirip bentuknya dengan cara muzabanah itu ya, disebutkan oleh para ulama bentuknya ayyabi alhabbul mustad fissumbulihi Bihabdin min jinsihi Itu dia Menjual Ya Biji yang masih ada di pohonnya Tapi sudah keras Sudah nampak kematangannya Sudah kuning, padinya sudah keras Bijinya, gandumnya sudah keras Tapi dengan Biji yang, biji yang sejenisnya Dengan biji yang Sejenisnya Masuk dalam bentuk muhakolah masuk juga masih dalam biji yang belum kera, yang masih keras yang baru keras dengan yang baru keras, belum dipanen masih ada di sumbulnya masih ada di, di pohonnya iya, dengan juga gandum yang masih ada di pohonnya masuk dalam situ ini bentuk pertama masuk dalam bentuk muzabana, cuman muzabana tadi yang basah dengan yang kering kalau ini bentuk lagi khusus yang masih basah dengan yang masih basah ini juga tidak boleh karena nanti ketika kering kan beda-beda gandum itu kalau kering demikian pula eh, kurma kalau kering beda demikian pula nanti anggur kalau dia jadi kismis ada yang lebih berat ada yang lebih ringan ini bahaya ini juga dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW walaupun eh, hampir dikatakan mirip ya dalam artian bisa saja sama-sama beratnya tapi masalahnya bisa saja tidak sama karena ini masih di pohonnya masih di pohonnya ini dilarang juga dan disebutkan ya oleh imam an Nawawi rahmahullah ta'ala kesehatan akan batalnya dan haramnya jual beli secara ini. Beliau berkata di dalam kitab Al Majmu' qalan ulama al muhaqalatu bai' al hinta fi sumuliha bi kailin min al hinta. Al muhaqala itu menjual gandum yang masih ada di tangkainya dengan takaran atau timbangan yang dimaklumi dengan timbangan yang dimaklumi minal hintoh dengan gandum yang semisalnya kata beliau sepakat para ulama akan batilnya jual beli, transaksi dengan cara muhaqolah dan mereka sebutkan sebabnya adalah gandum barang riba kembali lagi itu sebabnya gandum adalah barang apa? riba dipersyaratkan harus dipastikan sama tangan ke tangan dan sama kapan dikhawatirkan akan beda maka sudah tidak jadi itu jadi diharamkan karena bisa masuk dalam salah satu dari dua jenis riba kalau tidak masuk pada riba nasia maka akan masuk pada riba apa Fountain. maka akan masuk dalam riba fadl riba fadl itu jual beli yang sejenis ditambahkan jenisnya ya misalnya kalau yang basah dia bilang lima kilo tapi kalau yang kering cukup empat kilo saja ini kalau nanti kan menyusup barangnya ah, ini tak boleh tidak dibolehkan karena bisa saja nanti jadi tetap ia ya, empat kilo setengah siapa yang ditolimi tidak akan sama tidak akan sama. ini riba. Masuk dalam jenis dari jenis-jenis riba sehingga para ulama bersepakat akan haramnya. Akan haramnya. Wa anil muzabanah sudah tadi. Nabi juga melarang dari jual beli secara muzabana. Wa an bai'is samarati hatta yabda'u salahuha. Ini juga sudah Nabi melarang yang melakukan transaksi jual beli buah yang masih ada di pohonnya sampai nampak kematangannya. Sampai nampak kematangannya ini sudah kita ambil di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuman kebiasaan penulis Belum sebutkan hadis secara sempurna. Belum ndak potong ya sesuai dengan yang belum, ingin sampaikan ndak. Semuanya belum sebutkan sempurna. Kemudian juga Nabi melarang ya, ya, kata beliau, walaa al, wa tuba illa bidinar wa dirham illa al -aroya kalau memang mau membeli tadi yang masih ada di pohon yang belum dipanen, beli dengan dinar beli dengan uang mata uang emas wadirham atau dengan mata uang terang. jangan yang semisalnya kalau memang mau membeli yang masih ada di pohonnya, kan boleh kalau sudah nampak kematangannya, kita pergi beli dengan dinar, kita sekarang ya kita pergi beli dengan apa? rupiah, gak usah pakai yang sejenis ini kan kita akan masuk dalam Iya bentuk riba. maka yang dikatakan jalan keluarnya baik ulul el muzabana, baik ul Jual dulu itu yang lama, kemudian kita pergi beli dengan hasilnya. Sama dengan orang yang melakukan transaksi emas yang lama dengan emas yang baru. Kan kalau dia langsung tukar tambah riba, riba. Itu akan masuk dalam riba fadl kalau tukar tambah. Kan begitu. Caranya supaya ndak masuk dalam riba, jual saja emas lamanya. Kemudian uangnya pakai beri yang baru tinggal ditambah uang kita yang ada. Kenapa kita harus bersulit kalau bisa dipermudah? Atau kita punya koeda yang yang lain. Itu kan ndak boleh. Kita pakai koeda yang mudah. Lagi koeda yang mudah. Jangan dipaksakan langsung pergi ke orang yang jual emas kita pergi tukar emas lama dengan emas baru dengan tambah uang, enggak, jual saja Baru kita beli dan tambah uangnya itu enggak ada masalah Nah sama dengan ini kita mau beras yang baru Kalau kita mau beras yang baru enggak perlu kita bawa beras lama pergi tukar dengan beras yang baru kita jual saja kalau memang enggak punya uang jual saja pasti ada yang mau beli e, kan jual baru pergi beli beras yang lama yang baru itu cara kemudahan cara atau kemudahan dalam syariat kita masanya nanti akan datang urainya secara khusus terkait dengan barang-barang riba masuk dalam riba itu adalah sesuatu yang sangat merugikan kita akan rugi di kehidupan dunia ini demikian pula rugi dalam kehidupan akhirat karena orang yang melakukan transaksi dua, jual beli secara riba itu paling sedikitnya yang dia dapatkan adalah enggak berkah ya karena ia mahkum riba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkahnya jual beli secara riba makanya hal-hal yang seperti ini itulah kenapa beliau larang gimana beliau bilang illal aroyah yang diringankan adalah jual beli secara arroyah nah, ini kita akhirkan di waktunya kalau jual beli secara arroyah syarat dan ketentuannya kemudian belum berkata berikutnya lagi ya termasuk transaksi yang dilarang termasuk transaksi yang dilarang ya, cuman ini kita sudah keluar dari tadi seputar biji-bijian atau buah-buahan sekarang masalah transaksi yang lain seperti belakang sebutkan hewan ya dan dan sekaligus belum sebutkan nanti kalau ada orang yang menjual dirinya menjual dirinya beliau katakan hadis berikutnya An anabi mas'uddin al-ansori radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu sallama naha ansamanil kalbi ini yang pertama wa mahril badi ini yang kedua wa huluwanil kahin ini yang ketiga fikihnya sangat mudah sekali karena hadis langsung jelas kata beliau dari, dari Abu Mas'ud Al-Anshori radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual anjing. Iya. Dilarang dari menjual anjing. Ini jelas. Artinya hadis ini langsung memberikan faedah kepada kita haramnya pertama jual beli anjing. Demikian pula haram harganya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau mengharamkan sesuatu, haram harganya. Anjing haram, tidak diragukan. Iya maka harganya haram juga, haram juga. Ini termasuk transaksi jual beli yang diharamkan. Dan di sini tidak harus jual beli dengan uang. Kalau ada orang tukar anjing dengan parang, haram parangnya. Iya, yeah. Jangan sampai ada yang bilang Oh uang haramkan kan akan dimakan Parang kan tidak dimakan Sama Apapun transaksinya memang sudah diharamkan Asal transaksinya memang Sudah diharamkan Pakai apapun dia Apakah pakai uang Atau selainnya Ya atau selainnya Karena Kata saman Kata saman itu bukan hanya harganya tapi nilai yang kita pakai untuk menukar anjing itu diharamkan itu diharamkan Iya. Yeah. ini yang pertama yang kedua Wa maharil bagi haram juga memakan ya yeah, upah dari zina upah dari zina kita sudah maklumi tentunya zina haram Darurat dalam agama kita diketahui secara darurat. Berzina, haram, termasuk dosa besar dan termasuk dosa yang membinasakan. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan tujuh dosa yang membinasakan, termasuknya adalah zina. Berzina, iya, itu diharamkan berzinanya. Kalau ada orang mencari makan, menjual dirinya, maka harganya juga haram ya usaha yang dihasilkan dari zina diharamkan haram bagi dia untuk melakukan itu dan kalau ada upah dari perbuatan itu juga haram dia makan juga haram dia makan itu jelas disepakati oleh para ulama tidak ada silang pendapat sebagaimana juga tadi harga dari anjing sepakat para ulama tidak ada silang pendapat yang ketiga wah upah dari orang bin orang bodoh orang pintar dukun iya orang bilang orang pintar iya dukun ada orang hilang barangnya dia pergi ke dukun dia ramalkan dia apa ramalkan oh barang kamu di sana Selain itu, dia kasih upah. Bagi si tukang dukunnya ini, haram dia makan. Haram, dia makan. Kita tidak berbicara tentang yang datangi dukun. Kalau datangi dukun, bahaya. Karena mendatangi dukun, mendatangi saja. Tanpa membenarkan. Itu tidak diterima sholatnya 40 malam. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Mana ya. arroban, dan Lam tu lam tu kuballahu salatun Siapa yang datangi dukun, datangnya saja tidak akan diterima baginya salat 40 malam. 40 malam, tidak diterima salatnya. Kalau dia datang bertanya kemudian membenarkan kafir. Itu hukum mendatangi dukun. Nabi SAW bersabda, man ata'arofan aw kahinan fasalahu an shay' fasadda ala muhammadin siapa yang mendatangi orang pintar ya atau dukun peramal dan dia bertanya kepadanya sesuatu sungguh dia telah setelah bertanya dia benarkan sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan dari nabi kepada nabi Muhammad SAW orang mendatangi dukun dan bertanya serta benarkan ucapannya kafir hukumnya adalah kafir itu yang mendatanginya. Yang kita bicarakan sekarang adalah biayanya. Kalau orang kasih uang atau hukumnya bagi si dukun ini untuk makan, ini yang kita bicarakan dalam jual beli. Kalau yang tadi itu ada dibicarakan dalam bab akidah, di Kitab Tauhid disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mendatanginya yang kita bicarakan dalam fikih, hukum transaksinya. Kalau kamu bisa ini menunjukkan di mana barang saya hilang saya kasih kamu 10 juta. Misalnya dia punya hilang uangnya 100 juta. Pergi ke dukun, tanya, "Di mana itu uang?" "Di mana itu uang?" Dia bilang kalau kamu dapat saya kasih 100, 10 juta. sudah 10 juta itu harum bagi dukunnya. Harum bagi dukunnya untuk makan. Itu terkait dengan ya jasanya dia haram sudah kerjaannya haram juga hasilnya diharamkan ini transaksi yang haram berikutnya lagi kita baca lagi karena ini mudah Alhamdulillah kata balau wa'an rafiq ibn khadij ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu salamakola samanul kalbi khabithun ini menambah keharamannya yang tadi Wahmharul jihobitun, wakas bul hajami Ini yang ditambah yang satu, yaitu hasil dari bekam. Cuman kita akan bicara sebentar tentang eh, hasil dari bekam. Kata belakang dari rofi'ah benokodij, ta'ala taalnu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, sama kalbi khabis. Harga dari anjing itu khobis Ia ya, perkara yang kotor Ia ya. Wa maharul bagi khobis Sama gaji atau sewa upah Dari perzinahan Itu hobis Usaha yang busuk Ia ya. Wa kasbul hajjami Ini yang belum ikut Berikutnya Dan usaha dari tukang bekam, itu juga khobis. Itu juga khobis. Kita langsung bicarakan yang ketiga, karena yang pertama, kedua, jelas. Yang kita bicarakan sekarang adalah hasil dari upah bekam. Ada seorang membekam seseorang. Kemudian dia dikasih uang. Dikasih uang sebagai upahnya apa hukum hasilnya kalau kita baca ini hadis riwayat Imam Al Bukhari demikian pula Imam Muslim haram hasilnya karena digandengkan dengan anjing zina kalau kita sebutkan hanya saja pengharuman ini dipalingkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari juga dan Imam Muslim sama-sama, cuman penulis tidak sebutkan yang memalingkannya, sehingga nanti para ulama dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan makruh tidak haram. Kenapa tidak jadi haram? Jadinya malah makruh, karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taalaanuhumah beliau berkata: Anak Nabi saw jamma ajaruhu Masya'ar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan memberikan tukang bekam sewanya, gajinya, upahnya. Perbuatan ini, perbuatan Nabi ini memalingkan apa yang beliau katakan tadi. Ya, karena asal dalam larangan hukumnya haram, kita akan berpindah dari haram ke makruh kalau ada dalil yang memalingkannya nah, ini sudah ada dalil nabi pernah berkata kasbul hajam khobis. upah dari tukang bekam hobbit haram setelah itu nabi pernah berbekam dan kasih upahnya nah, ini memalingkan dari pengharuman menjadi apa makruh itu hukumnya sewa atau gaji dari bekam makruh tidak haram tapi dibenci tidak haram tapi dibenci ini pendapat mayoritas ulama Fikih walaupun di sana ada juga yang mengharamkannya ada juga dari ulama kita yang mengharamkannya seperti satu riwayat dari Imam Ahmad satu riwayat dari Imam Ahmad belum berpendapat haram hasil bekam nah, haram hasil bekam cuman yang kami katakan tadi itu adalah pendapat yang benar insyaallah pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah bahwa upah dari bekam tidak haram tapi makruh artinya kalau dihindari itu lebih bagus kita tidak bekerja sebagai tukang bekam dan yang menentukan upahnya itu lebih bagus karena itu makruh makruh itu manaha an husyari nahyan ghair jazim apa yang dilarang oleh syari' Tapi larangannya tidak ditekankan. Jadi makruh itu dilarang juga. Tapi larangannya apa? Tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Jadi kalau kita tinggalkan dalam warok Kita ingin ya, sesuatu bersih. Ya, usaha kita bahkan tidak masuk dalam makruh. Itu lebih bagus ditinggalkan. Lebih bagus ditinggalkan. Nah, setelah itu, para ulama memberikan juga faedah karena kita akan keluar dari pembahasan ini kan masalah usaha Seperti Al-Imam Ibn Al-Qawim R.A eh, belum menyebutkan Apa usaha yang bagus Kan tadi bekam usaha juga tapi makruh Apa usaha yang halal, yang toyib, yang paling bagus supaya kita ya keluar dari hal-hal yang diharamkan bahkan kita keluar dari hal-hal yang makruh. Sebagai faedah ana akan bacakan samantum apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Al-Qayyim taala di dalam kitab Az Zadul Ma'ad bisa dilihat nanti suatu saat jilid lima halaman 792. Ya beliau berkata dalam bentuk tanya jawab, "Fain sama fama atyabul makasib wa ahluha?" Apa usaha yang paling bagus dan paling halal Belum ditanya seperti itu belum bawakan dalam bentuk pertanyaan apa usaha yang paling bagus Dan usaha yang paling halal Iya yeah. Belum berkata dan belum bawakan dalam hal ini para pukul berbeda-beda dalam menjelaskan apa usaha yang paling bagus Kata belok kila hadapihi satu Dikatakan ada tiga pandangan dari ahli pikir terkait dengan usaha yang paling halal, usaha yang paling bagus. Aduhah, salah satunya hukas bukti tijarah. Salah satunya kata pukoha adalah jual beli dalam yang dilakukan dengan cara berdagang. Itu usaha yang bagus dengan cara berdagang. Itu salah satunya. Wa ya. amalul amalu liyad. Yang kedua. Yang dilakukan langsung dengan tangan sendiri. Wa salit yang ketiga. Az-Ziro'ah. Bercocok tanam. Bertani. Ya. Oh, banyak masuk di sidratnya. Ya. Jadi. Ini tiga masalah ini, inilah tiga usaha yang disebutkan oleh ahli fikih Dia adalah usaha-usaha yang paling halal Berdagang, melaku, jual beli ya. Yang dilakukan dengan tangan, tukang batu, tukang kayu Semua tukang-tukang semuanya ya. Semua tukang masuk di dalamnya Yang penting jangan tukang makan kan, tidak ada gajinya ya. Ini semua tukang Tukang kayu, tukang batu, terus tukang apa lagi? Hmm? Tukang masak, pokoknya yang dilakukan langsung dengan tangan. Itu utama, itu yang paling halal, yang kedua. Yang ketiga, mereka bilang amalud ziro'ah, bertani. Bertani, itu termasuk usaha yang paling bagus. Usaha yang paling eh, bagus. Tiga ini, mereka katakan seperti itu karena eh, berdasarkan apa yang mereka kaji dari dalil-dalil syar'i i. mereka kaji dari dalil-dalil syar'i i. yang dilihat dari usaha para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala para nabi dan para rasul Allah kalau dia bukan ya tukang kayu ada yang langsung mengembala ada juga yang bertani macam-macam dari usaha Para Nabi dan para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penelitian apa yang mereka lakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka simpulkan itulah usaha-usaha yang bagus. Seperti di eh, Madinah, eh, seperti di Makkah. Kebanyakan usaha berdagang. Nabi kita berdagang. Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, usaha orang kebanyakan adalah bertani. Kebanyakan adalah bertani. Ini... Yang mereka teliti sehingga menyimpulkan usaha-usaha yang baik dan bagus. Ini, alhamdulillah, setelahnya akan masuk dalam babul aroya Ar dan selainnya jual beli aroya Ar yang kita kecualikan tadi dan selainnya masih dalam bentuk jual beli yang eh, terlarang atau sebagiannya dibolehkan, mungkin kita akhirkan di pertemuan akan datang, karena dia ada beberapa hadis juga yang belum sebutkan termasuk nanti melakukan jual beli hal-hal eh, yang diharamkan seperti khomar kan belum disebutkan. Ya eh, jual beli khomar itu belum disebutkan. Nanti eh, akan disebutkan insyaallah eh bentuknya kita akhirkan di pertemuan akan datang insyaallah supaya tersatukan. Supaya tersatukan. Kita masuk dalam tanya jawab kalau ada yang ditanyakan boleh ikhwan langsung boleh juga pakai kertas Silakan, Pak Baik Masya Allah Hmm, Baik, masya Allah, mantap, mantap, alhamdulillah. Eh, jadi belo bertanya bagus juga pertanyaan. Tadi sebenarnya saya ingin sampaikan apa yang belo katakan itu, cuman eh, luput karena kita fokus ke anjing tadi. Cuman alhamdulillah diingatkan. Jadi belo bertanya, ini kan anjing haram dijual harum dimakan harganya bagaimana hal-hal lain yang lain diharamkan seperti kucing ya e, ular ya tikus nah hal-hal yang diharamkan apa hukumnya sama pokoknya kalau haram barangnya haram harganya apalagi kucing kalau kucing sudah ada memang hadisnya secara khusus Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anba Isnur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli kucing. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli kucing. Ia yeah. artinya seorang Muslim ia yeah, tidak boleh melakukan transaksi jual beli kucing. Ia yeah, jual beli kucing, karena diharamkan secara khusus. Ia yeah, diharamkan secara khusus. Dan begitu hal-hal yang lain sama semuanya. Kemudian beliau bertanya yang kedua tadi ada yang disampaikan anak sebutkan hadis tadi bahwa nabi SAW katakan siapa mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya 40 malam eh berarti malamnya saja isya eh, maghrib sama isya kalau duhur asar diterima karena kan malam Entah, ini namanya lakob penyebutan nama itu tidak mengharuskan hanya malam Ya, kalau dalam istilah ulama usul fikih, mafhum laqab tidak dipakai untuk berdalil. Mafhum pemberian nama itu tidak dipakai. Maksudnya kalau dibilang malam ndak harus malam. Maksudnya malam dan siangnya Nda diterima solatnya 40 hari. 40 hari. Malam dan siangnya. Malam dan siangnya. Itu pak Allah Allah. Assalamualaikum Oh, siap siap Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas atas pendapat yang diberikan kepada kami. Ini fakta uh, ee di dalam rukun jual beli. Harus ada penjual, pembeli dan para rukun jual beli. Nah, fakta di kampung kita ada dano tempe dano tempe dano ini kan nah? pemerintah mengadakan polerangan lokasi ada kabin kabin yang ada di dalam dano tempe itu terus pemerintah mengadakan polerangan dan rakyat atau masyarakat terlibat dalam kelelai itu terjadi dua beli secara dalam kelelai itu Nah, di dalam tadi ada rukun puluh dua beli Di dalam apa? Itu danau Pak? Kan danau itu barang, Pak Tapi di dalamnya baik barang juga namanya itu pak yang dijual ikan juga oh yang dijual ikannya saya kira danau nya pak baik karena kita tadi tidak bilang ikan baik pak baik pak Iya. baik pak saya mohon maaf ini pak Selanjutnya, Pak, di Danau Tepe, di kabir ini tiga kabupaten. Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sopit. Di tiga daerah ini berbukit tiga ulama besar. Bagaimana hidamat-hidamat bantang keluarga di dalam hal ini tadi yang diadakan oleh Jumlahnya ulama yang mengadakan tadi ini perai. Kita tahu bahwa bukan berbicara di atas bukti kan? Mungkin Ustad bisa memahami apa yang saya katakan. Benar. Iya. Terus bagaimana hukumnya yang tentang yang tadi apa yang saya tahu tentang ini dan bagaimana itu maklumlah tentang memulihkan sehingga tidak ada lagi butuh pelarang berita untuk pelarang yang lain, kemudian pemerintah juga mem atau ikan e nanti akan beberapa, beberapa kan di dalam so, dalam baik baik baik pak, alhamdulillah jadi Tadi awalnya saya kira itu danonya mau dikubling Jadi ternyata ikan yang ada dalam danau Iya yeah. uh, betul Masya Allah uh, Betul apa yang bapak bilang syarat daripada jual beli itu kan harus ada pembeli Harus ada penjual dan harus ada barang Harus ada barang artinya barangnya tidak boleh majuhul tidak boleh tidak ditahu Adapun kalau tidak jelas tidak boleh Pak haram Haram. Kerana anda boleh jual beli ikan yang di laut, di air, kucing di karung, burung di udara, buah yang masih ada di pohon. Belum nampak kematangannya. Semua dilarang, Pak. Dilarang. Ah, sekarang bagaimana ijma ulama tiga tadi itu? Ya, siapa dulu ulamanya Pak? Itu. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. apakah mereka ini selalu berbicara sesuai dengan yang benar atau ikut pemerintah ah, itu masalah Pak hmm. jangan sampai dia benarkan Pak yang terjadi di masyarakat karena pemerintah yang melelang ini yang kita harus hati-hati karena asalnya enggak boleh Pak la tabi'ma tamlik tidak boleh membeli atau menjual apa yang tidak dimiliki tidak dimiliki ini adalah tidak punya barangnya di tangan masih ada dalam air tidak boleh kita Pak, sebagai masyarakat jangan beli kita sebagai masyarakat jangan beli di situ boleh kita beli kalau sudah keluar Nah, sudah ditangkap pakai jaring ya kita beli Adapun masih di dalam air jangan dibeli kan tak boleh membeli barang yang majuhul, yang tidak ditahu. Hmm. Hmm. Betul pak. Walaupun banyak tidak boleh, masih tetap tidak pasti. Pak, iya baik Pak. Ya ba. Gini Pak. Ulama yang dianggap ijmanya itu Pak, ulama mujtahidin. Ulama yang memang punya alat untuk berijtihad, Pak. Alat untuk mengkaji sesuatu. Dia tahu bahasa Arab, Pak. Ba. Tadi ulama Pak ta itu tahu bahasa Arab? Baik. Tahu ilmu usul fikih? <laughs> baik, Pak. Ba. <laughs> baik, Pak. Ba. Hmm. Hmm. Baik, nah, Setelah itu, apakah dia memang selalu ngomong dengan Al-Hak tanpa takut celaan? cercaan itu jadi -jil. sampai dia punya keinginan di situ. Nah, itu masalah. Sekarang ada ulama berijma, rokok makru, pak. sementara rokok itu ijma apa ulama haram karena dia membunuh ada orang bilang makruh ulama juga nah, itu masalah iya dia bilang makruh karena takut di demo kan masalah kalau begitu jadinya nah, itu masalahnya Pak jadi kita perlu lihat dulu tadi yang sepakat itu gimana gimana karena memang disepakati enggak boleh jual ikan yang masih ada di air itu masalahnya Pak kalau dalam ulama Madhah Pak ulama Madhah empat Anggaplah kita buang dulu tiga tadi itu bukan buang dah harganya pak. Kita tetap hormati. Tapi ini ulama madhab empat haram pak jual beli ikan di air yang belum ditangkap. Kalau ulama empat madhab, air tergantung kita nih pak. Mau kita ganti empat atau empat atau tiga? Begitu pak. <tuh> Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, mana yang lebih didahulukan? Menentukan uang panai atau menazar si akhlat? Iya. <tuh> yeah. Pertama, eh tanya-tanya dulu kisi-kisinya. Berapa uang panainya kalau saya maju? Itu dulu. Bukan me, bukan akad sekian, tapi tanya dulu berapa kalau saya maju. Kalau dia bilang sekian dan kita sanggupi, nador. Karena nador itu untuk meyakinkan kita akan menikahinya. Jadi kita sudah cari tahu tentang orangnya, tingginya berapa, ya warna kulitnya apa, ya ada hidungnya enggak atau tidak. Kita harus tanya dulu. Maksudnya hidungnya atau tidak sebetul kita, ia ya, tidak suka kalau yang mancung, sukanya yang perse. Kan harus ditanya dulu, harus ditanya dulu kisi-kisinya itu sebelum kita perginador. eh ya, sama termasuk uang kita tanya dulu berapa kira-kira orang tuanya. ya supaya jangan kita, ya, demikian pula akhwat ya, kalau ada orang langsung perginador dan diterima, itu memang mau melihat gratis. Jangan, dia harus tanya dulu, baik-baik. Memang, apakah dia memang akan melamar nanti atau tidak. Karena naber itu untuk meyakinkan supaya kita nikah hilang setelahnya. Jadi kita tanya dulu. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak tentukan tapi tanya dulu. Berapa kira-kira uang penaiknya? Setelah kita tahu, kita lanjut. Kenaber dan nanti ber, ber, membicarakan ulang mahar dan uang penaiknya yang tadinya kita sudah tahu. Yang tadinya sudah tahu. Iya. Yeah. apa keterlarang menjual kacang tanah yang sudah matang namun belum dicabut? Iya, yeah, namun belum dicabut. Kalau menjualnya, membelinya dengan kacang tanah misalnya enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau dia beli dengan uang, dia sudah perkirakan berdasarkan hasil kebiasaan, ini sudah nampak kematangannya. Dia cabut saja pohonnya, oh sudah bagus. Boleh dia membelinya satu peta ini, satu sawah ini, sekian saya mau beli boleh enggak masalah. Kalau sudah nampak ya, mengeras bijinya, boleh. Ini kalau dengan rupiah dengan apa? rupiah. Adapun dengan kacang yang semisal enggak boleh. Dengan kacang yang semisal tidak dibolehkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya siapnya tanah satu hektar. Kemudian si Ibu Karang dengan perjanjian karena saksi bahwa setiap panik dikasih gak punya tanah satu-satunya setiapnya reput-opos-oposnya itu ditanggung ke arah bagaimana kalau begitu enggak boleh kalau ditentukan begitu yang bagus itu yang baik itu yang benarnya itulah tadi akad yang mukho yang enggak boleh yang benarnya itu nanti kita bagi hasil setelah bersih keluar semua ongkosnya bersih kita 30% saya 70 atau kita 50 saya 50 itu boleh Pak kalau nilai angka langsung tidak boleh kalau nilainya langsung angka tidak boleh kita bisa pahami Pak ba. Baik. Baik ini ada pertanyaan bagaimana kalau dikontrak dengan jangka sekian tahun boleh itu kan akad sewa namanya kita sewa rukonya kan kita nggak bagi hasil. Ya kan kita sewa rukonya ini saya sewa 20 juta hasilnya untuk kita semua kalau yang itu. Sama dengan sawah, kita sewa 3 tahun misalnya 300 juta sawahnya. Kita langsung kasih 300 juta, kita pakai kelola berapa 3 tahun. Boleh itu namanya akad sewa. Boleh situ. Seperti itu. Abad nah, kan akad sewa dengan akad bagi hasil. Kalau akad sewa. Boleh langsung harganya sekian boleh akad sewa namanya kalau akad bagi hasil tak boleh ditentukan angkanya jadi bedakan akad sewa sama akad apa bagi hasil beda bedakan itu Allah Allah apa hukum menaikkan harga gas LPG yang telah ditentukan oleh pemerintah enggak boleh kalau pemerintah sudah tentukan jangan dikasih naik iya Ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah. Hmm. Curhat ya Iya. Eh, jangan, jangan ditentang pemerintah. Karena aturan pemerintah itu untuk maslahat banyak orang. Aturan pemerintah itu untuk maslahat banyak orang. Kemudian pertanyaan berikutnya hukum mengelola sawah yang sedang dalam keadaan digadehkan eh siapa yang mengelolanya kalau yang mengelolanya adalah pihak yang memegang ini jaminan misalnya eh antum punya sawah antum gadehkan ke anak ya kemudian anak kelola riba karena hasil kan anak kan kasih pinjaman antum uang anak ambil hasil dari pinjaman antum bagi anak riba haram tapi kalau yang mengelola antum sendiri saya itu memegang jaminannya sebagai suratnya saja nanti kalau antum tidak bisa bayar pinjala jual sawahnya ya, boleh kalau antum sendiri yang kelola tanpa antum kasih saya kan anak sudah pegang nilainya yaitu surat kan, tak? orang lain yang kelola orang lain kelola silakan kelola itu sawah jadi jaminan untuk saya ya. juga halal untuk orang itu kita ini yang haram kita yang haram karena riba karena riba nah, caranya tadi itu seperti yang bapak tanyakan caranya nggak usah digadakan disewa saja kita butuh uang berapa kan begitu kita butuh uang saya butuh 10 juta sudah 10 juta itu saya, saya sewa saja nggak usah gade itu jalan keluar namanya kan sebenarnya sama kita akan dapat hasil malah bisa lebih dari 10 10 juta sudah saya kasih kamu 10 juta sahabatnya untuk saya saya kelola berapa lama satu tahun atau tiga kali panen atau dua kali panen itu cara akad yang bagus untuk keluar dari riba chord namanya saya sudah sebutkan tadi ada riba padel, ada riba nasiah kalau riba karena pegadaian namanya riba korp riba korp untuk keluar dari situ jangan digadaikan tapi disewakan kan sama sih sebenarnya nanti uang kita juga kembali Kan uang kita kan kembali dari hasil. Iya kan? cuman enggak kembali dari si sana. Kan kita sudah akad sewa. Itu jalan keluar yang paling bagus. nggak usah gadekan. Kalau memang kita butuh uang. Karena ternyata orang gadekan karena butuh apa? Uang. Sewakan saja. Akad ijaroh. Akad ijaroh itu akad manfaat. Dari sawah. Bukan zat sawahnya. ya, yeah. Itu Allah Alam. tidak Iya. kan sudah kita apa berasnya lama Pak kan kita sudah ukur memang ini 10 juta ini saya akan dapat dengan sekian kali panen kan sudah kita tanya-tanya dulu berapa ini kira-kiranya rata-ratanya kalau panen Oh dia kasih tahu ini sawah saya panennya kalau satu bulan eh satu kali panen satu ton Oh satu ton itu sudah dapat dari harga yang saya pinjamkan yang saya kasih iya yeah. enggak ada yang dirugikan kalau memang kodarullah banjir <laughs> padinya hancur ya kodarullah yeah, iya itu ketentuan dari langit Pak Alhamdulillah Bagaimana hukum memakan upah dari pegawai bank dan biduan sama haram kan kalau usahanya haram pegawainya hasilnya juga apa haram menyanyi apa hukumnya menyanyi haram tidak ada perselisihan menyanyi apalagi menyanyi sambil joget disertai alat musik iya sudah haramnya berlipat ganda haramnya berlipat ganda hasilnya juga haram hasilnya juga haram Bagaimana hukum meminjam beras Dan mengembalikan dengan beras yang beda jenis Dalam waktu yang tidak bersamaan Apakah hukumnya sama dengan benih padi Eh tidak sama, kan kita pinjam beras Kemudian kita kembalikan Beda pinjam Beda pinjam sama menukar Kalau pinjam kan kita pinjam beras Misalnya 100 kilo Sekarang sekarang, Kemudian nanti dia ganti saat Panen enggak masalah kan dia pinjam Dia pinjam itu Allah Alam. Kemudian berikutnya bolehkah laki-laki memakai jam tangan yang warnanya emas dan silver atau Perak warnanya atau perak warnanya boleh saja kan yang dilarang emas bukan warna emas <tuk> Iya Jadi harus dipahami yang dilarang adalah emas laki-laki dilarang pakai emas boleh pakai perak kalau warnanya emas eh boleh tidak ada masalah tidak ada masalah kemudian pertanyaan berikutnya pulang A mempunyai hutang dengan si pulang B begitu pula sebaliknya pulang B mempunyai hutang dengan si A hmm. jadi intinya saling mengikhlaskan satu sama lain tanpa adanya pelunasan berupa uang Alhamdulillah eh, Kenapa kita bermasalahkan Kalau sudah saling ikhlas Selesai masalah mudah apakan kalau sudah ikhlas Iya kan Alhamdulillah Kemudian pertanyaan berikutnya Anak akwat Belum menikah Umur masih 20an Jangan khawatir masih muda hmm ada umahat menyarankan menikah dengan ikhwah umur empat puluhan oh, ini masalah ini mungkin yang ditanyakan hmm. iya tetapi orang tua anak tidak setuju karena umurnya orang tua anak tidak setuju karena umurnya tetapi ikhwanya Alhamdulillah paham agama apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara meyakinkan orang tua iya Masya Allah hmm iya baik hmm. kalau memang kita suka kita senang dengan agamanya umur gak ada masalah yang penting ia masih kuat Iya jangan sampai nanti kita butuh lebih dari kebutuhan batin ikhwannya sudah encok kan masalah jadi kita sendiri pikirkan dulu Iya kita pikirkan dulu baik-baik selama kita ridho agamanya diterima diterima sisa sekarang orang tua Bagaimana cara meyakinkannya ya orang tua ya kita yang tahu itu Insyaallah ya karena saya enggak tahu keadaan orang tua kita bagaimana ya kita yang hidup dengannya dari umur eh dari kecil sampai sekarang 20 tahun 20 tahun tadi 20-an ya Oh 20-an ya bisa lebih sedikit baik kita yang tahu kita yang tahu orang tua kita bagaimana cara menyampaikannya saat apa yang tepat silahkan dibicarakan ya dibicarakan dengan orang tua kita dengan orang tua kita dan kita yang tahu itu kita yang tahu itu apa hukumnya menjual barang yang kita beli dengan harga murah dari eh, online shop dan kita menjual dengan harga yang sama di daerah kita. Eh, tidak ada masalah, urusan kita semuanya. Ya, yeah. tidak ada masalah kembali ke kita. Ya, yeah. kalau kita membeli barang kemudian kita jual dengan harga yang sama, ya yeah, di tempat kita itu urusan masing-masing. Yang penting yang kita jual adalah barang yang kita punya. Kita sudah beli dulu online, kemudian kita jual. Adapun barang orang hanya foto saja. Langsung kita jual itu yang tidak boleh, itu yang tidak dibolehkan. Bolehkah meminta imbalan atau upah ketika ingin merukyah? Seperti hal yang pernah dilakukan para sahabat ketika ingin merukyah, orang yang tersengat kalejengking. Boleh? Nah, para ulama mengatakan boleh hal tersebut ya hanya saja jangan terlalu berluas-luas waktu itu para sahabat mereka minta karena memang mereka ke situ dilayani sebagai tamu akhirnya qodrullah penguasanya pemimpin dari kaum itu tersengat dan mereka bertanya apakah ada yang bisa meruqyah kata mereka ada tapi kami mau minta upah karena tidak dilayani adapun untuk mencari makan memperbanyak-banyak jangan karena bisa kita mencari makan dengan ayat-ayat Allah itu enggak bagus itu tidak bagus apa boleh bertransaksi jual beli contohnya seorang pedagang men, mentaksir dengan cara men, mencabut beberapa pohon kacang baru ditakar isinya nanti setelah ditakar baru ditaksir isinya nanti eh, baru ditakar isinya nanti setelah ditakar baru sang pedagang menentukan harganya atau nilai satu kebun tersebut secara keseluruhan dia tadi diambil contoh dulu baru setelah itu akad ini masalahnya ditentukan harganya setelah ditakar lagi setelah ditaksir Mungkin ya, kan di sini dibilang setelah ditakar. hmm Isinya sejauh liter, berarti Yang tadi sudah nampak kematangannya, sudah nampak kematannya boleh. Boleh hal tersebut. Siap, silakan. Silakan, Pak. Bagaimana Enggak boleh. Itu jual saja air, enggak usah rukiah. Nanti jadi mahal harganya. Iya, madu tadinya 50.000 gara-gara madu rukiah seratus ribu itu bisa masuk jual beli agama enggak boleh Pak itu menghinakan agama jangan hal tersebut dihindari ya kalau memang ada orang mau di ya kita Rukiah saja airnya, ya kan terus kita mau kasih harga Iya baru apalagi mereka Rukiah dengan putar kaset putar itu enggak pengaruh itu tak masuk dalam Rukiah ya nanti kita berbohong jadinya lagi tadinya kita sudah ruqyah kita bilang ternyata dibacakan oleh penyaji yang di Itu kan berbohong lagi. Ya, berbohong lagi. Banyak hal di situ jangan. Karena capek kita meruqyah air. Ya, apalagi enggak ada salapnya juga. Meruqyah air, meruqyah minyak itu enggak ada salaf, Pada dasarnya. Enggak ada salapnya pada dasarnya. Seorang enggak berluas dalam hal tersebut dalam mencari resmi, enggak bagus. Itu enggak bagus kan terkait dengan agama. Bagaimana hukum membeli emas pada reseller di reseller tersebut bekerja sama dengan seller secara online? Enggak boleh. emas haram online. Tidak kan? Emas enggak boleh dijual beli secara online. Orang riba. Dipersyaratkan tangan ke tangan kalau kita beli dengan rupiah. Yang online kapan dikirim? Dan kapan kita kirim uangnya? Kalau kita kirim uangnya sekarang, emasnya akan datang, riba namanya riba nasi'ah namanya riba nasi'ah itu enggak boleh apakah ada dalam pikir aturan tentang upah pekerja atau karyawan yang bekerja sama yang bekerja sama usaha kita tidak ada itu kembali ke uruf. kembali ke masyarakat gimana kebiasaan mereka dalam masalah upah Allah karena tidak ditentukan harganya Ketika Nabi SAW diminta untuk menentukan harga, beliau bilang, wal Allah yang menentukan harga. Allah yang menentukan harga. Barang apa saja yang bisa masuk dalam kategori riba, apakah barang riba kalau dijual harus cash, eh, nanti akan datang, bab khusus, di antara yang kami sebutkan tadi, emas, perak, eh, gandum, ya, garam, anggur, itu barang-barangnya. Itu adalah barang-barangnya. Apakah barang ribawi kalau dijual harus cash? Ya, namanya barang ribawi itu kalau dijual dengan yang sejenis, yang sama ilahnya, misalnya ilahnya sama-sama harga, emas dengan rupiah, harus cash. Dan harus langsung di tempat. Harus langsung di tempat. Kecuali beda ilahnya, kita beli eh, rupiah, gandum dengan rupiah. Nah, ini kan sudah tidak sama. Satunya makanan yang disimpan, satunya eh, nilai satunya nilai ini terserah boleh diakhirkan boleh diawalkan boleh nanti akan datang insyaallah penulis menyendirikan dalam bab terku yang khusus untuk riba untuk riba silakan Pak so, uh, belum selesai bayar <laughs> baik hmm. Hmm. ditaksir di sini isinya? Gini Pak, itu di tadi di tempat danau tadi, apakah sudah di petak-petak? Hmm. Tapi ada kolom-kolomnya yang sudah di kamar-kamar. Tidak -kamar. boleh, tidak boleh Pak. Karena ikan yang di sini bisa lari ke sana. Itu masalahnya Pak. Kalau ini kacang tidak bisa lari. Jadi beda Pak. Kalau ikan itu. Kenapa saya tanya, apakah ada pembatasnya di setiap itu? Kalau ada pembatas, bisa Pak. Kerana dia tahu seberapa dia taruh. Ya eh, kan? Ah, ini masalahnya tidak ada pembatas. Ikannya saat kita mau tangkap di sini, eh ke sebelah. Sudah Pak, saya cerita. Ah Beda kalau kacang, tidak bisa. Kalau di kebun saya, tidak bisa lari ke kebun, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi tidak sama, Pak. Baik. Nah, iya. Eh, jadi selesai ini Pak ya, masalah dadaw itu ya, Alhamdulillah Baik <laughs> Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya oh, Baik Akhirnya cukup ini insya Allah Masuk jual, jual, jual dua kali, jual dua kali, jual dua kali, jual, dua kali dan nah, jual dua kali. Maksudnya, kita jual satu barang, kita jual ini harganya 100000 kalau langsung bayar 200000 kalau bayarnya diakhirkan, terus orangnya langsung ambil tanpa ditentukan yang mana yang dia mau dari dua akad itu, itu haram. Nah, tapi kalau dia tentukan, baik, saya ambil cash baik sambil kredit 200 misalnya ndak apa-apa itu boleh itu namanya dia pilih satu harga tapi kalau dia ndak tentukan itu namanya dua kali dua harga Hai kemudian ini ada pertanyaan ini sisa dua ya enggak eh, bisa tambah lagi karena habis waktu Bagaimana kalau misalnya si a kasih modal usaha 200 juta terus si peminjam modal kasih keuntungan 20 juta selama 2 tahun kau tentukan jangan persennya Berapa persen yang dia dapat dalam sekian tahun kalau ditentukan nilainya tidak boleh karena bisa saja dia rugi bisa saja dia untung lebih itu masalahnya dia kasih persen saja saya mau dari 200 juta ini sekian untungku dan jangan bilang di dipinjam dipinjam jangan bilang dipinjam ini dibagi hasil terjadi memotoroba dia kasih modal kita kerjakan kita putar modalnya kalau pinjam-pinjam nggak pinjam boleh ada hasilnya pinjam nggak boleh ada hasilnya kan dia pinjam dia pinjam bukan dia mau akad bagi hasil bukan dia akad bagi hasil kemudian berakhir, apa harum hukumnya kalau kita seorang kalau kita seorang bukan tambang las si pedagang anjing ini memberikan pekerjaan pada kita oh buahkan kandang anjingnya itu intinya ya baik iya hmm. iya tentunya tidak beda dia kita mau beli anjingnya atau kandangnya? Iya kan siapa anjing harf kan boleh membeli anjing dengan syarat dia anjing untuk jaga kebun. Rasakan hmm. yeah. Iya. Oh, dia mau pergi jual anjing. Hmm. Hmm. mau jangan, nanti tolong menolong. Ini jangan, biarkan orang lain yang buat. Ya kan? Iya. Eh kan sama dengan kucing tadi, kadang sebagian orang pengen pelihara kucing. Ya, muslim dan haram. Kita pergi beli dua orang kafir kan dia haram. Tapi haram kita jual lagi. Itu kan masalah. Itu yang masalah. Sama dengan ini anjing tadi, kalau itu akan membantu dia, adapun eh untuk penjual tadi ya Adapun tadi saya kira untuk orang yang pelihara anjing kan kalau dia pelihara bisa saja itu diizinkan karena yang pelihara anjing karena untuk menjaga kebun boleh untuk berburu boleh kalau dia buatkan kandangnya untuk itu tidak ada masalah tapi ini tadi ada tambahan ya ternyata yang dibuatkan adalah pedagang anjing tidak eh, boleh masuk dalam tahun dengan dia masuk dalam tolong menolong di atas dosa dan maksiat jangan kita yang buat dan kita yang buat walau Alhamdulillah kita cukupkan di pembahasan kita di waktu ini insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang subhanahu hamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh